Hai hai hai, halo guys, jumpa lagi nih, masih bersama saya guys ya, di hari ini dan di waktu ini, kita bakalan lagi ya, bongkar trik pola terbaru untuk bermain di sweet bonanza dan di guys ya, dan di sini aku bawa modal ya, lumayan guys ya, 151.000, dan pertama itu aku main di bettingan 400 rupiah langsung guys ya, 400 rupiah, seperti biasa di sini kita cek ombak dulu, di spin spin manual dulu, udah 3 kali spin manual, di sini aku bakalan 4 kali spin manual aja ya, nggak pakai centang turbo, nggak pakai centang quick ya nah di sini udah kelar nah di sini langsung aku update nya ke 6.000 langsung aku kasih di sini tiga putaran quick spin ya centangnya nyalal semua bosku ssi hidup double centi hidup aja enam ribu rupiah nya kita gas kita cek di 30 putaran dulu nih ya auto spin di quick spin ya moga hasilnya bagus dan bisa dapetin free spin gratisan yang banyak di sini kecak hehehe tahu ya kamu tahu di dalam free spin dapat lope kan bu kali seratus mantep banget Oke, di sini masih lanjut, guys ya. Eh, uh, Ya, pecahannya masih normal-normal bye Scatter. Scatter. Oke, oh, lollipop Aju, Astaga, satu lagi lollipopnya gak mau. <laughs> Oke, okay, aman yes, ya, sekali prank ya. Satu kali prank. Wuh, lupainya pecah. Scatter. Lagi, dua kali. Oke, okay. dua kali spek. Dua kali prank scatter ya. Lollipop tiga biji. Oke pisang pecahannya ya 12 ribu standar guys ya. Naik lagi. Oke, connect. Haget bagus, monkey. Waduh, enggak bagus monkey 4 putaran lagi ya, sisa 4 putaran lagi di sini dari quick spin 30 nih guys. Uh, lolipop pecah lagi, Cok. Scatter lu. Alah, lollipopnya kurang 1. lollipopnya kurang 1 ya, guys ya. Berarti udah 2 pola di sini ya. Empat manual di awal, 30 quick spin. Langsung aku pindahin centangnya ke turbo spin, gaskan 50 putaran, di bet yang sama ya. Di bet enam ribu, saldo sisa 114 ribu. Cuk, udah mulai dimakan ya. Seperti biasa ya, dimakan dulu saldo kita di sini. Moga aja saya ada timbal baliknya ya. Dikasih free spin kek atau pecahan di luar yang gak putus-putus kek. Oke, skater satu, lollipop satu, pecahnya lumayan sih, delapan belas ribu, lima belas. Wah oh, skater 1 Oke okay, masih belum nongol skaternya Atau free spin lollipopnya dapat ya <coughs> Di 30 putaran quick kakak dapet Cuman saldo masih aman lah ya Turun dikit doang Nah di sini kita cek di 50 Turbo spin Skater ya. <coughs> uh, 3 lagi Lollipopnya 3 mulu c a, -A. Hmm <coughs> Oke okay, biru jelly apel kurang satu Waduh gak mau Oke okay, pisang ada sekitar satu Ada anggur sekitar dua Masih juga gak mau ngasih Agak lumayan alot guys ya Nyari free spinnya disini ya <coughs> Oke okay, cakep Connect lagi di sini guys ya Mantep Ini masih dalam putaran sih gitu ya <coughs> Oke okay, aduh satu lagi cok tinggal 22 putaran lagi dari 50 turbo spin guys ya 50 turbo spin nih berarti udah tiga pola guys ya 3 pola 4 di awal 30 quick spin dan 50 turbo spin nih, dan terima kasih untuk kalian semua bosku yang udah nonton video ini guys ya yang baru bergabung selamat datang guys selamat bergabung ya dibantu lagi like, comment share dan jangan lupa subscribe subscribe subrek ya guys subrek subrek nyalakan juga notifikasi lonceng ya guys ya karena aku di sini bakalan nggak atau hmm, ya ngasih kalian pola-pola terbaru untuk mencari cuan di sweet bonanza ya, oke cakep. Di sini tinggal 10 putaran lagi, masih juga di prank 2-2 mulu atau 3, eh, PA ya. Lollipopnya agak alot. Oke, sisa saldo tinggal 47.000 rupiah, ini nanggung banget cok, ya, ya udahlah. Oke, untuk semua saja guys ya, kita tarik lagi ke 10 quick spin ya. 10 quick speed kita tarik di bet 6000, sisa saldo tinggal 21000. Connect yuk, connect, connect. Berap? Oke, okay, mantap. Apalagi 27000. Nice. skater dua Oke. Okay. skater 3 satu lagi. Satu lagi masuk. Ya ampun. Sebiji lagi loh, pokoknya enggak mau masuk, guys ya. Anjim. Nah, satu biji. Oke, okay, connect. Heem. Mm -mm. Naik lagi ya ke 44.000 dia Oke enggak papa apa Lexa. Ya. Di sini masih habis. Dan nah, di sini aku bakalan tambah lagi lah. 10 lagi lah, 10 lagi quick. Nah, dapat guys ya. Oke di 10 akhir ya dapat ya. Dari 10 tambah lagi 10 quick dapat akhirnya guys ya di 10 quick terakhir. Nah, cakep. Beh, kali cepeknya connect meninggoy. Auto sensasional coy. 1.400 nih cok Jelas. Kali-kali 100 atau bom 100-nya buat cah guys ya konek 140-an jadinya 1,6 guys ya mantul auto wd guys ya abis ini auto cabut langsung wd guys ya dengan pola empat kali manual di awal 30 30 quick spin 50 turbo 10 quick spin dan 10 quick spin guys ya no bye bye spin ya di sini kita dapat modal dapat cuan banget ya modal 151 ribu naik ke 1,6 1,7 nih guys ya 1,7 juta bagus banget Oke okay guys ya, di sini selalu aku ingatin kalau mau main tuh boleh-boleh aja, jangan pakai uang beras, cukup pakai dana kenakalan guys ya. Dan di sini aku berterima kasih juga untuk kalian semua bosku yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, semoga kalian profit juga ya, menggunakan pola atau trik uh, spin dari saya ini. Kita bakalan jumpa lagi ya di next video, karena abis ini aku akan gue aja. Seperti biasa guys ya, salam sensasional dan bye bye. Thank you guys ya.